nama saya Nilam, dari Anak Sukodalam. Alhamdulillah saya masuk ke santren ke Ulum Sungai Gelam, Noro Jambi. Alhamdulillah saya menghafal Al-Quran dapat 20 juz. Pengen nama islam mencoba Karena saya mempunyai teman banyak. Terus teman saya ini masuk Islam semua. Dan ya, saya sendiri yang belum. Jadi, saya pengin coba masuk Islam. nggak punya agama. Juga. Kalau bapak sudah meninggal. Tapi kalau mama nggak tahu karena berpisahnya masih kecil. Sama di di tembesi, ada bapak angkat. Terus bapak angkat di diantar ke pondok. 19, banget. pengen banget tapi soalnya saat dulu mau pulang ke tempat itu mau nyari warga tapi nggak, nggak Pertama kali ketemu dengan Nilam, ini kita temukan ketika nyadap karet dia karena kebiasaan hidup berpindah-pindah dari satu kebun ke kebun yang lain. Di situ dia ketemu dengan kita. Dan minta diislamkan ya, Dan mau ikut bersama orang-orang Islam ya. Dan dari situ Alhamdulillah kita islamkan di pondok Kita bawa ke pondok Kita islamkan di sini Dan sampai sekarang Alhamdulillah, sudah 4 tahun berjalan Bapaknya sudah meninggal ya Dalam keadaan belum Islam Dan ibunya sampai sekarang pun belum ditemukan ya Masih berpindah-pindah Dari satu kebun Ke kebun yang lain seperti itu hmm. Harapan kami sebagai pimpinan pesantren Maupun para guru-guru yang lain Bagaimana nilam ini menjadi anak yang soleh, ya, bisa berubah, dan yang terpenting, semoga bisa berdakwah atau membawa masyarakatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, mereka sekaligus memiliki Islam yang baik, terus bermasyarakat yang baik, sehingga akan menjadi manusia yang kita inginkan, maknanya menjadi masyarakat yang seperti pada umumnya. Untuk wakaf Al-Quran kepada suku anak dalam atau daerah binaan sangat-sangat penting sekali karena mereka kendalanya pertama kali mungkin di Al-Qur'an karena mereka untuk membeli Al-Qur'an atau Iqro atau buku-buku pengajaran agama mereka sangat terbatas jadi kalau ada wakaf Al-Qur'an ini sangat dibutuhkan sekali oleh mereka